ku solo life panopo cerewet cerewet dengan wali kalau ini bucunya cerela, bucunya rapat di cerela jadi wali-lainnya. Banyaknya ada sekian cara jadi wali, termasuk ini bucunya cerela. Jadi kita dulu dulu cerita. Jadi kita mau ngalir sedikit ikan jani. Sedikit ikan jani, ini cerita wali di sini. Bagi ikan jani bucunya pun di, belum mau ngalas. Genggol di pangan macem, seler, kiri, semuanya di wagi-wagi. Itu mulai kayu dikul macem, krawat gak saya yang jadi wali orang orang nggak jadi wali, berkenaan ini baca yuk biasa standarnya, tidak rokokan jelas sekali, nggak ngomong rokokan jadi wali, meskipun ya mungkin, nah, mungkin, mungkin tapi, ya, <SIL> But, ya mungkin tapi menyalai patem jadi rokok, tapi ya mungkin, oh okay. mungkin ya mungkin tapi cari jadi wali ya kelas pembantu wajib dan orang-orang kafe Bali, kafe Bali yang desing should suatu ketika pegatan terus satu, satu makanya dulu ada lagi, tujuannya jadi yang terbukti, ya lebih batu kayu tengah alas itu enggak akan selamat, sakit, gak kebo ngalem, gara-gara ekonomi kita nyari hutan nyari kayu, itu tengah alas, oh, taruh bom, maksudnya yang untuk makna mulai di kultur, di kultur, di kultur, di kultur, di kultur, saya di komik, kultur, cok, buah pi, aduh, aku kakak, i cok, buah curi, orang kera.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 Nah, ini boleh juga ya. Angel dan Tina terus kemana? Ketika marah, sabar mestilah sabar. Om, sabar, Om, santai. Sabar kan kuotanya mau sepuluh tahun, ternyata melarat di ronggolo tahun. kan mesin saya juga juga berat karena kuota sabar sampai lama, lama, lara tuh soya po koran tep ya sabar ngga melaret ga <laughs> kuota sabar jumlahnya mau biir terus tiga generasi <laughs> <laughs> <laughs> kuota sabar ya harus ya enak metode baru itu di buju Walaupun masuk, jadi tadi kita baca cerewet. Sembalik masuk, dia nih, wonton tapi in, tapi khatil sohat. Tentu sohabat khatil kok dia Jadi Muslim al nih, nih, aku menangi Rasulullah. Tapi yang sempat soan, gak nyinak di kampung. Kurang mati, masuk. wali, jadi nih wali, kok rawanya nyimpen duit. Ibu hasilnya nyimpen duit, ibu ngikut bucin, ibu takut. Ngeri ketemu, jadi takut. Tapi hasilnya tak pas, ada nyimpen duit ini bantarota ini orang Birham, orang Ginar Darota ini orang Buhayu barang yang ini tuku roti, di jaduhi wonglah, wali biasanya orang dua itu nawa, tapi sang diri buju ini hari kok, sangin budi kalau ini kok hari itu ketemu wonglah anaknya itu, akhirnya sesuai gak kuat Jawa sendiri mengalahkan Cerita Buce di AB Gandini status nobat. Ini mulai Padahal setan Ini setan Ibu kecil-kecil, tapi tinggal tadi bocil keluar biasa. Wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, ini wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, wali, Oh, sholat, Tapi gitu. kok tapi itu nak mulai dahulu, udah Tapi itu merah Ini dengan santai ini, itu dicubuk tepung, terus roti. Ya, tapi tepung roti, bengi mulai Mulai siap ya. cuma nak <tik> Mulai, buju ini suka roti.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 jadi kerama aku ingin kayak jajah dari usia pula Jepang dus, nanti di Pak ditabak katra kurang maru ya kelelok aku milih di, milih rada di wali rada wali jalur yang paling mungkin kan wong ale malam aku ya beras apa di ngapal lo korang kadeh sampai budu apa di masjid apa putih, apal Qur'an, apal hadis, apal takhrib, ambil puji cerita, ya Apa-apa, Aku tak